Ketika Malaikat Israfil menjalankan tugasnya meniup sangkakala, kemudian Allah bertanya kepada Israel, Siapakah yang masih tinggal dari makhluk-makhlukku? Malaikat Israel pun menjawab, Ya Rab, engkau yang maha hidup yang tidak akan mati, tinggal Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul, Arshi dan aku seorang. Lantas Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa mereka. Dalam sebuah riwayat Muhammad bin Kaab dari Abu Hurairah berkata, Kemudian Allah berfirman, Jibril, Mikail, Israfil dan juga Hamalatul Arshi, harus mati. Kemudian Allah bertanya kembali, Hai malaikat maut Israel, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku? Malaikat Israel pun menjawab, Engkau zat yang hidup yang tidak akan mati, tinggal hambamu yang lemah ini, malaikat maut. Jadi, malaikat Israel merupakan makhluk terakhir yang hidup saat hari kiamat terjadi. Lantas Allah kembali berseru, Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firmanku? Kulu nafsin zaikotul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau. Setelah tidak ada yang tersisa, kecuali Allah malaikat Israel diperintahkan mencabut nyawanya sendiri saat mulai mencabut ruhnya tiba-tiba